Oh tiada yang tahu rasanya menjadi diriku di mana ku temukan seseorang yang telah dimiliki. Ku, tak pernah inginkan ini sebelumnya Ruang hatiku sampai terbuka Terlalu indah Tuk tepiskan semua Takkan ada yang bisa kupilih Ku tak bisa lagi melangkah untuk bersamanya Tak ingin mundur rasanya Ku tak ingin pergi I'm Aku pilih